pak yang agak lama pak, sini, pak. yang lagi <tuk> pak terus terus stop, agak <tuk> lama pak ini nih, yang lagi nah, ini pak, ya yang ini, ya nah, ini ini saksi nih, eh, saksi ini masuk pak, sudah dapat, ya. mana tadi udah gantang belum? belum? belum <tuk> belum belum oh, belum lagi baru beresang, lagi persiapan, nih. lagi persiapan banyak bawa nih personilnya, pula. belum ganteng ah oh bawa apa aja tadi telat nyampe bawa apa bawa kacar kacar sama ijo murai banyak nggak lengkap ya? lengkap lengkap mau personil berapa nih personil full full oke okay. nama bertanding siap bawa apa nih baru barak kembang murai murai <laughs> bawa personil full full ada 6 unit 6 unit, 6 unit. 6 unit. Uh, dari dari semalam lah masih kan? banyak kesubuh hmm, gitu. ada sayang naruto tampai ini ya apa banyak po, full personelnya? Banyak, banyak. Sapan, semua, bang. Banyak, ya? ada berapa personnya pak ada sepuluh, sepuluh sudah okay. ganteng, tadi belum. Sudah, sudah, Dapat? Ada dapat? sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, apa sudah, ini, ini? murai Murai? Masking Masking sudah, ya. okay, sudah, jangan sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Masuk lima sudah, sudah, murai batu king. Nama? Nama murainya Balak 6 sama Oh Balak 6 masih prestasi terus Balak 6 nih, waduh. Nggak ada oh. lawan lah bala nih Balak 6 nih. Baru sasaikan di bulu enggak belum stabil. Oh iya, iya. Kira-kira kapan nih eh uh, segado ya. nih? Adik? Insyaallah gua ada halangan rencana 14 Agustus. Oh, Cuma lagi mau koordinasi sama Pemda setempat karena kan itu takut bertembokan dengan 17 Agustus di sana. Oke, siap-siap. Ini dengan Bang siapa nih? Bang Dewi. Oke, terima kasih, Mbak. Ini yang lama bertanding. Oke, selamat. oke, senang mau bertanding. Jantok, jantok. Uh, nah, udah, anaknya dari kaskin, kaskin dapat satu juara satu. Iya. Oke, mantap, ganteng lagi deh. Yang ala lagi. yang A lagi ya bawa personil full? Ajar, ajar ya, A, Yang kaliber murai in Ganti timbul, ini yang timbul. Ini pun sebenarnya ada jatuh apa jatuh bulu halus itu, Makanya enggak berani di pas jam. sama-sama Ini kayaknya enggak pernah uh, anu nih kayaknya naik terus ini burung ini. Iya. Sering ya kan? Sering. Oh, di Pontianak sering. Uh, di, Pontianak. di daerah hulu udah baru ini. Oh, baru kali ini langsungnya uh, berdua. Uh, uh, uh, biasa tuh Bukan udah salah. sering jauh-jauh tapi -jauh pakai burung yang lain. Oh, oke. Okay, Jadi okay. ini burung baru. Oh langsung nah. dua biara, ya? nah, dapat dua piala ya. Ah dapat piala 2. Oke.